Entah-entah gamers, kenal ini sama gue Fatma Kim. Nah ini gue bakal ngasih 4 tips and trick Buat main game PUBG Mobile untuk pemula loh gamers ya Oke, langsung aja yang pertama Terjun payung atau landing ke tempat yang sepi menjadi camper video ini, tolong di like atau kalau nggak suka, tinggal di unlike, nggak apa-apa terus, komen di bawah kritik ataupun saran ataupun apapun itu, gue bakal tampung terus, share ke teman, -teman kalian jika video ini bermanfaat buat uh, player PUBG Mobile untuk pemula gamers dan jangan lupa subscribe atau berlangganan itu gratis seumur hidup karena untuk membantu atau support gue sebagai kreator untuk tetap bersemangat, untuk membagi Uh, apa ya info-info yang menarik, atau tips, atau apa ya? Ya, intinya yang tentang seputar game yang bermanfaat buat kalian, gamers. Oke, okay? segitu aja. Sampai jumpa di video selanjutnya, dadah gamers.